Selamat datang di channel Hadik Official, guys. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang HTML dasar. HTML dasar. Ini bio tata saya. Kenalkan ya nama saya Muhammad Hadik saya masih mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Prodi D4 Terapan Teknik Informatika saya sedang di semester 4 dan saya juga pernah belajar tentang HTML apa itu HTML kita bisa melihat di Wikipedia apa itu HTML atau kita bisa dilihat di Ayo Kita bisa melihat di sini di Wikipedia adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang direncanakan, sorry, yang dirancang untuk ditampilkan di perabean internet. <tuh> HTML itu disingkatannya dising, hypertext markup language. bulan bahasa markup ya. Dan sejak tahun ini tuh udah versi HTML5, versi yang terbaru. Kita bisa melihat di sini sejarahnya. Pada tahun 1980, seorang ahli fisika, Tim berners juga konstruktor Ini yang membuat HTML ya. Kalian bisa baca-baca di sini banyak tentang sejarahnya dan versi-versinya. Bagaimana tim Berners-Lee tim itu membuat bahasa HTML. Ini bukan bahasa programmer, ya. Bukan termasuk bahasa programmer karena nggak ada logiknya. Selanjutnya, HTML sangat penting karena merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Halaman web yang dibuat menggunakan HTML dapat ditampilkan di browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan Safari. Tanpa HTML, internet tidak bisa berfungsi dengan baik seperti sekarang. <tuh> Dan kita mulai langsung di bagian bagaimana cara menggunakan HTML. Struktur HTML. Di sini ada tag tipe. Eh sorry, cepetan. Di sini ada tag tipe HTML. Tag ini digunakan untuk menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML versi 5 atau versi yang terbaru yang kedua ada tag HTML yang biasa tag ini menandakan awal dari halaman dan akhir halaman dokumen HTML jadi di dalam HTML itu ada tag head tag head ini menandai bagian kepala dari dokumen HTML yang biasanya berisi informasi tentang dokumen seperti judul, metadata, dan link ke file CSS. Dan di dalam HTML juga ada yang namanya body. Tag body ini untuk menedai bagian tubuh atau bisa dibilang eh uh, kita membuat contoh di sebuah web website ada teks paragraf itu membuat teks paragraf itu di bagian body yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman website ya coba ya guys kita buka VS code-nya seri ini pelajaran ini saya belajar belajar web saja lebih mendalam dan yang harus kalian ins install itu ada banyak ya kita bisa menggunakan vs code visual studio code atau kita bisa pakai sublime dan aja juga notepad plus plus kita bisa menggunakan tiga itu sebenarnya banyak cuman yang lebih familiar ini sih, VS Code dan disini saya menggunakan VS Code sini disini pertama kita buat file ini yang tanda plus tempat file namanya index.html. <tik> Tadi ada tag doc type ini klik ini bagian menandakan bahwa ini versi yang terbaru tag ini bacaan-bacaan kayak gini itu dibilang tag dan di bawahnya lagi ada tag HTML setiap kita menuliskan tag itu ada penutupnya seperti html dan penutupnya itu ada slashnya. ini ini enggak ada ya terkecuali dan banyak lagi ada yang enggak ada yang penutupnya tek teknya nanti kita dibahas di sini dan yang kedua ada di dalam tag, tag HTML ada teghtg Hai nah, gini Kenapa saya bisa mengetikkan langsung harus langsung ada penutupnya <tuh> itu dari visual studio code nya ya itu udah tersedia tools-tools nya kita bisa menggunakan otomatis contohkan tadi head gun ini muncul sendiri dan ini head kita diklik klik kita di klik bisa dan enter bisa Nah, ini juga head ada penutupnya. Dan di bawah di bawahnya lagi adalah tag body yang di dalam tag HTML. Tag body. Tag <tell> body ini, ini bakalan terisi buat konten kontennya. Kita bisa lihat selanjutnya. Ini berikut contoh tag-tag ya. Ada tag p. Tag p ini digunakan untuk membuat atau menandai sebuah paragraf teks. Dan di bawahnya lagi ada tag a. Tag a ini digunakan untuk menandai sebuah link. Atribut href. tidak di A ini, tag A ini itu bisa ngelink guys. Contoh kayak klik link di bawah ini, kan? YouTube, contoh ada tulisan YouTube. Nah, nanti kita bisa mengarahin ke YouTube gitu. Dan ada ul tag ini digunakan untuk menandai sebuah daftar yang digunakan terurut on other list elemen-elemen terdaftar tersebut ditandai dengan tag le tag le merupakan tag html yang digunakan untuk menandai sebuah elemen dalam sebuah daftar dan bawahnya lagi ada tag ul merupakan tag html yang digunakan untuk menandai sebuah daftar terurut or list. Ini sebenarnya sama UL sama OL tapi ada perbedaannya. Nanti kita coba. H1 H1 tag H1 ini. Tag H1 ini digunakan untuk menandai judul. Singkatnya singkatan dari H1 itu heading. Kita coba ya. Tadi di sini ada tag paragraf tag p Lalu kita bisa mengetikkan lorem 10 lalu enter Ini kalau lorem itu buat paragraf otomatis berapa kita butuhkan berapa kata Tadi saya 10 kata ini bakalan nyetak 10 kata kita bisa menjalankan html ini menggunakan extension extension di sini ketikan live server live server kalian bisa menginstal ini untuk menjalankan file html ini atau bisa juga kita buka foldernya terus cari <tuh> di mana kita menyimpan. Ya, kita bisa klik dua kali. Tunggu. Nah, ini bakalan tercetak. Lorem ipsum. Ini dari Lorem ipsum yang 10 kata. dan menjalankan extension itu kita bisa klik kanan ada open with live server atau bisa juga di pojok kanan bawah ini ada go live ini dari fitur extension extension tersebut kita tadi menggunakan ini terus kita sini menggunakan go live aja biar secara otomatis kereload reload B bedanya pakai extension sama klik default di, di filenya itu berbeda ya guys kita bisa ketika modif ini kereload tersendiri coba ya contoh sini ini bakalan bakalan gak push langsung dan ketika aku ngetik h itu bakalan ada langsung. Hello world. Ini sebuah tag paragraf. <tuh> dan di bawahnya lagi tadi tag HTML, eh, tag h, tag a. Dan di tag a itu ada atributnya yaitu atributnya help di bawah ini di help ini kita bisa meng copy paste kan link yang kalian inginkan contoh saya buka youtube di sini buka youtube lalu saya ambil link youtube ini link youtube ini dan dikami pastikan di sini. Dan setelah jadi dalam tag A itu kita bisa mengetikkan di YouTube. YouTube. Nah. Ada perbedaan dari tag paragraf dan tag A. Tag A ini kita bisa mengklik YouTube ini. Secara otomatis kita bakalan ngarahin ke YouTube. ini gunaan teks. Ah. sorry tadi hapus. live lagi. Dan ul ya yeah guys. Ul di bawahnya lagi ada ul. Ul ini buat terurut. Tapi ada bentukannya. Dan di dalam tag ul dari pengertian tadi itu di dalam tag ul itu ada tag li. Eh, -e. kita contoh buah-buahan ya. Buah nanas. Dan di sini lagi ada tag buah naga. Lah, kayak gini. On itu kayak gini. On order itu terurut tetapi bentuknya bulat. Tadi ada on order -release. bedanya on other itu kita coba ya. Contoh bu, contoh motor. mobil nah ini sama-sama terurut tetapi ada objek yang berbeda ul itu menggunakan bentuk tetapi kalau ol itu bisa huruf atau angka kalian bisa tadi di jelasinnya. kita bisa melihat di with Kalian bisa cari tag ul sama ol. Dan disitu ada banyak tipe dan atributnya masing-masing. Dan di bawahnya lagi ada tag h1. Min tag ya. Contoh kita, kita h1 ini adalah adalah sorry adalah set saya nah ini tuh untuk penamaan judul ini udah bold udah bold otomatis dan besar tanpa mengatur font nya dan kita ada ada tag nama baru ya guys. Tadi kan ini bold. Coba kita hello world ini buat bold. Bagaimana caranya? Itu ada tag yang namanya b. Tag b. Nah. Tuh. Ini bakalan hello world-nya bold. Ini tag bold untuk menebalkan huruf. Untuk menempelkan huruf <tuh> Ini ada tag footer Dan tag image Tag footer digunakan untuk menandai bagian footer dari Dokumen HTML Yang biasanya berisi informasi Tentang hak cipta link ke halaman lainnya atau kontak tag image ini digunakan untuk menampilkan sebuah gambar di dalam dokumen halaman tag image ini mempunyai atribut src yang digunakan untuk menentukan lokasi file yang akan ditampilkan tadi ada tag footer ya tag footer tag footer adik contoh jangan adik web tutup f web saya nah sebenarnya footer ini bukan diletakkan di sini tetapi di bawah coba kita cari footer nah di sini ini sebuah footer dan di sini juga banyak paragraf-paragraf uh, untuk mengeling ke beberapa linknya dari pengertian tadi. Ini ini berasa ada link ke halaman lain atau kontak. Di sini nggak ada kontaknya, tapi di sini Menampilkan tentang Wikipedia. Wikipedia bakalan ada tentang kayak kontak-kontaknya tersebut lah. Dan selanjutnya, ada tag tabel. Kita bisa membuat tabel di website dengan menggunakan HTML. Tag tabel ini digunakan untuk menandai sebuah tabel berisi tabel ditandai dengan tektr, sedangkan di kolom tabel ditandai dengan tag td apa maksudnya ini baris-baris tabel ditandai dengan tr nah ini bakalan dijelasin ya. tag th ada tag th tag digunakan untuk menandai sebuah kolom yang berisi judul atau heading. Jadi kayak tabel ya. Itu paling biasanya kolom pertama itu kayak ada namanya. Contohkan tabel, tabel tabel biodata nih. Di atasnya pasti ada nama, alamat, dan usia dan lain-lain lah. -lain. Dan di bawahnya judul itu ada yang namanya isiannya. Nah, isiannya itu yang digunakan untuk isiannya itu, tag TR nah, tag TR digunakan, HTML digunakan untuk menandai sebuah baris dalam sebuah tabel. Contoh ya, tadi mah, ini. ini kita di bawahnya aja ya. Nah, di dalam tag tabel ini ada yang namanya tag th dan tag th ini berisikan tag td ini buat penamaan hiding contoh Biar data ya, biar data mahasiswa. Nama, eh sorry, oh sorry, sorry, sorry. nama. Bakalan ke kanan ya. Setelah nama itu bakalan alamat, terus ini tabel ke kanan. Terus, <tuh> usia. Kenapa ini bukan kayak tabel? Karena kita belum menghiasi tag HTML ini menggunakan CSS kita bisa mengertikan atribut di sini yaitu BORDER kita bisa masukkan angka contoh 5 aja deh jangan ini. ini kedebelan 1 1,2 aja beri best ini bakalan ambilinnya dan dibawahnya lagi tr ini buat isianya ya td terus nama contoh nama saya Muhammad Khadik maaf sorry di sini ada yang kelihatan Oh, sorry sorry sorry lupa. Sebenarnya ini tag TR. Dan di sini itu tag tr Sari kebalik kebalik Nah, ini bakalan jadi judul ya. Cek dulu dan di bawahnya lagi kita bisa diisi dengan alamat. Yang nama saya berbes dan dibawahnya lagi td lagi biarnya sesuai ada usianya saya berusia dengan 19 tahun nah ini tag tabel sorry ya guys, tadi eh, saya lupa ini tr tapi di dalamnya itu tag th tag ini buat judul di atas utamanya ini judul utamanya tabel ini contoh kolom ini di diisikan dengan nama dan di disini diisikan dengan alamat dan disini diisikan dengan usia dan selanjutnya kita belajar tentang take from take from elemen html digunakan untuk membuat formulir pada halaman website Formulir ini bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna seperti nama, alamat, inform, email, password, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh elemen form tag HTML dasar. Membuat form ini diawali dengan tag form ya. Form ini menandaikan awal dan akhir dari formulir. Tag input digunakan untuk membuat field input seperti teks, password, button button, chatbox dan lain-lain. Dan di bawahnya ada text area, teks select, option dan label button. Ini button untuk submit atau klik tombol aksi. Dan label itu untuk penamaan dan kita coba ya guys ya. Tadi tag awalnya adalah form. Ini nggak usah diketikkan juga nggak apa-apa. ada yang namanya tag input di dalam tag form kita kasih garis baru aja deh jangan biar, jangan hebat kayak gini kita kasih tag pr biar ke bawah nah ini yang namanya tag input kita bisa menginputkan yaitu formulir oke, contoh pada hmm, mana ya ini contohnya nih ini form ini tag form ya sebuah penginputan kita bisa klik ini ini bakalan divalidasikan nih eh, bakalan muncul kita bisa klik di sini dan ketika ada form itu kita harus menamakan form tersebut ya contoh from ini form inputan ini kita harus menamakan menamakannya contoh kayak kita kan pasti harus loginya ini ini form formulir nih kan pasti di Inputannya ini ada ketentuannya. Kayak ini isikan dengan username dan di bawahnya lagi ada password. Kita bisa menggunakan tag label. Contoh nama. Di sini juga nama. Ini kita bisa ngentikan nama Muhammad Hadi. Tuh. Dan ada lagi tadi mana? Text area ya. Text text area. Nah, Oke. P lagi biar ke bawah, BR lagi biar bawah lagi ada jeda Nah, ini teks area ini biasanya digunakan untuk komentar atau bisa bisa alamat karena teks alamat juga panjang. Di sini bisa ketikkan buat alamat. Kalau di sini panjang kan nggak bisa itu bakalan makanan, kanan. Ya bisa sebesar ini. Ini text area. Nah, <tuh> di sini ada label. Label bisa mengitipkan alamat di sini tanpa berubah alamat saya dan misalnya ini kan belum teratur ya maksudnya belum baguslah lah cuman teks kayak gini dan tabel kayak gini dan di, bisa dilihat di website website yang lain itu hampir itu bagus-bagus. Contoh di sini ada warnanya, terus teks ini warnanya putih dan backgroundnya hitam. itu bisa menggunakan CSS. Tapi di sini kita berhubung kita belajarnya HTML, nanti di lain hak, di lain waktu saya akan memberikan uh, tutorial tentang CSS. karena di pembuatan website itu CSS itulah sangat penting. Kita bisa mengilustrasikan contoh HTML itu sebuah kerangkanya. Dan CSS itu contoh titik HTML kerangka manusia ya. Manusia, tapi tidak contoh kayak ada enggak ada bajunya dan lain-lain kan telanjangannya kalau dipakai CSS itu bakalan pakai baju pakai baju yang bagus itu ilustrasinya tml dan CSS dan di bawahnya lagi ada select nah select ini untuk penginputan pemilih untuk menginputkan milih okay. Untuk inputan pilih Contoh Kayak mana hmm, Bukan, bukan. Eh, Sorry Sorry, sorry, sorry. Hmm, Contoh apa guys Yang ada pilihan kayak gini tapi pendukungnya perubahannya boleh lagi itu guys kita dilangsung aja deh praktek deh berbeda dengannya jadi mana websitenya di sini ada text select nah ini bakal ada pilihan di sini ya. kita bisa menanamkan di sini Ambil. contoh di sini ada pilihan apa ya hmm, provinsi oh eh, sorry. di sini ya. provinsi dan di sini di sini, di sini nggak nggak usah di di sini diisikan tag option dan disini, value-nya Jawa jateng Terus, di nya Jawa Tengah. Nah, ada Jawa Tengah nih, dan kita bisa buat lagi pilihan: Jawa Jabar, Jawa Barat, Jawa. Nah, di sini enggak ada kan enggak ada tampilan uh, Jawa Baratnya padahal kita udah tulisan Jawa Barat ditumpuk di pilihan ini guys nah kita bisa milih jawaban tag Jawa Barat Jawa Tengah dan ini udah ya guys ya Tutorial dari saya, barangkali ada kesalahan atau pengucapannya yang tidak jelas. Mohon saya minta maaf dan thank you udah nonton video ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.